Rumah Sakit Ibu dan Anak Saidah adalah rumah sakit swasta modern pertama di Indonesia dengan unggulan Imunologi Reproduksi. RS Saidah dapat menjadi pilihan dan rujukan untuk layanan kesehatan reproduksi serta masalah Imunologi infertilitas Pasangan. Dengan pelayanan ramah dan profesional, kami akan memberikan solusi secara personal sesuai kondisi kebutuhan Anda dan pasangan. Kami memiliki berbagai layanan, diantaranya poliklinik kandungan dengan USG 4 dimensi, poliklinik andrologi, unit gawat darurat 24 jam, poliklinik anak, poliklinik urologi, rehabilitasi medik, penyakit dalam, dan layanan ambulans. Untuk menunjang pelayanan, erasia SAIDA menyediakan kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pada pasien yang membutuhkan rawat inap maupun one day care. Sesuai dengan keunggulan imunologi reproduksi terkini, Ersia Saidah mengembangkan laboratorium khusus imunologi reproduksi yang meliputi pelayanan pemeriksaan, analisa sperma, pemeriksaan antibodi anti sperma, halosperm, pemeriksaan darah lengkap, hormon, dan lain-lain. Kami memiliki ruang operasi dengan sterilitas sesuai standar prosedur operasional dan tim tenaga medis yang kompeten maupun ahli di bidangnya. Di antaranya adalah dokter kandungan, dokter bedah urologi, dokter bedah umum dokter anestesi, serta perawat terlatih dan berpengalaman. Pembedahan dapat dilakukan secara elektif terencana ataupun emergensi. Kami mempunyai website resmi yang bisa Anda kunjungi kapan dan di mana saja. Caranya mudah, ketik www.saidaonline.com. Anda akan masuk ke website resmi kami. Klik daftar pada kolom daftar konsultasi dokter. Kemudian, add to card pada pilihan dokter yang Anda tuju. Pilih tanggal dan jam yang Anda inginkan. Klik Book now, lalu pilih Proceed to Checkout, dan isi data billing Anda. Pembayaran dapat dilakukan dengan Visa atau Mastercard. Terakhir, Verifikasi kembali dengan mendata visa atau mastercard yang Anda gunakan mudah, bukan?